Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers. Dimanapun kalian berada, di Vatifik kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita lihat unggahan pertama persahabat ya. ada unggahan spesial dari Papa Dance nih Papa Daniel mengunggah sebuah postingan foto cute persahabat ya momen di. Kota Medan di malam hari bersahabat ya Masya Allah Luar biasa mudah-mudahan selalu sehat selalu dipermudah Apapun yang dilakukan oleh orang tua kakak Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga kita lihat persahabatan, ya. Banyak komentar, tanggapan dari fans sejati nih. Yakni dari akun Instagram Mama husnul Anuskar 123 mengatakan malam Pub Dance udah sampai Medan aja nih. Saya sehat ya Pub Dance, masya Allah banget ya, doa selalu. Diberikan kepada keluarga besar Leslar, masya Allah semakin bahagia. Semakin bangga selalu banyak orang-orang baik Yang mendukung dengan tulus untuk keluarga besar dari Lasti dan Bilar Dan selanjutnya para sahabat gitalnya juga di sebuah unggahan semalam Ya momen luar biasa juga vitamin bahagia kita dapatkan Dari kakak Bilar yang diunggah di IG pribadinya Instagram art story bersahabat Ya ada kakak Bilar yang sedang asik Main biliar di ya Masya Allah Dimensinya luar biasa Semakin kita bahagia dan semakin bangga persahabat ya Mudah-mudahan kakak Bilar Selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi Dan selalu menjadi imam yang baik Untuk Dede Olas di Selanjutnya, para kita lihat di sini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan. Tentunya, para ya sampai subuh pun. Mereka tentunya belum tidur, nih, para sahabat ya kakak Bilar Lagi jalin istri tercintanya, teknik para sahabat ya, aduh, kelakuan dari dua bucin. Selalu saja membuat kita ketawa bahagia, para sahabat. Ya. Jadi, dia lasti sampai mengulang, para sahabat ya, kalau kata kakak bilang. Ini tag yang ke seribu katanya tuh Aduh <laughs> Cute banget persahabat ya Ini adalah rezeki anak soleh nih persahabat ya Yang bangun tengah malam melihat vitamin bahagia langsung dari idola kita Aduh luar biasa Momen ini pun diunggah oleh kurles di tim Ada kalimat caption yang dituliskan Jam berapa ini katanya tuh persahabat ya Dua jamnya lalu diunggah <laughs> Tepatnya si persahabat ya, jam 4 subuh nih Wow, memang luar biasa Idola kita ini Mudah-mudahan selalu lancar Selalu berkah barokah untuk rezekinya Amin Banyak tanggapan, banyak dibanjiri komentar juga Yang diberikan dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Sutiania ini mengatakan Ikut senang lihat mereka gitu Katanya itu masalah banget ya Dan kita lihat Komentar lain diberikan dari Agung Ningsih Nurhati, mengatakan gak pada tidur kali ini bocah. Bener-bener ya, mereka memang kalau malam-malam suka teriak-teriak katanya tuh. <gifat> memang cute banget pasangan ini, selalu aja beda dengan yang lain. Mudah-mudahan selalu banyak juga dukungan yang sangat luar biasa tulusnya dari orang-orang hebat, orang-orang baik, yang tentunya selalu mendoakan Dede Lesti dan kakak Bilar. Selain suaminya persahabatiah ya, istrinya pun kembali Jailin Suami tercintanya tuh persahabat ya, yang lagi teng. Aduh, kalau ini sih prasahabat ya kiep banget yang Mendengar suara Nidik Alasti yang selalu menggemaskan persahabatiah ya Memang pasangan ini selalu aja membuat kita ketawa bahagia Masya Allah, dengan kelakuan gasreknya hmm. Dengan tentu persahabat ya, tingkah laku yang selalu ada Membuat kita ketawa bahagia Masya Allah, luar biasa Dan selanjutnya juga persahabat, ya Semalam kita lihat nih Wah ternyata ada ayah kejora juga nih persahabat ya, Di rumah baru ya kakak Bielan Yang sedang asik main game mobil Duh cute banget persahabatnya Semangat banget nih ayah kejora Memang luar biasa keluarga besar dari Leslar yang selalu harmonis yang selalu tampil ceria persahabat ya selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang. Dan selanjutnya juga persahabat, kita lihat nih ada momen U yang sangat luar biasa baru kita tentunya dapatkan di channel YouTube-nya ID Kontemporer Persahabat ya kita lihat tuh, wow, <tuh> pasangan ini selalu membuat kita bahagia persahabat ya, tentunya perhatikan, Lesti dan Bilar, tentunya mesra banget di depan pemilik ID interior persahabat ya, masya allah, yang lain mah ngontrak nih persahabat ya, yang tentunya dunia ini milik berdua hanya milik Lesti dan Risti Bilar tuh. tuh, Cute banget kita lihat. Banyak dibaca di komentar juga dan respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Umi 24 mengatakan dalam kolom komentar Perasaan tuh kursi masih lega ya kok bisa nempel kayak gitu katanya tuh, <tuh> Luar biasa kalau kita selalu aja membuat baper semua banyak orang Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Bahagia terus Amin Dan berikutnya Jangan sampai lupa Ini info penting Langsung dari kakak Bilar Pasahabat Ya bahwa nanti besok Tanggal 11 Ini sudah tanggal 10 Besok tanggal 11 Kakak Bilar dan Dede kejuara Kejora Ini akan hadir live Di acara Sofi 11.11 TV Show Jangan sampai lupa Jangan sampai ketinggalan Untuk menyaksikan idola kita Hari Kamis Besok tepatnya jam 7 malam live sahabat yang di TV kesenangan kalian. Masya Allah, makin gak sabar kita selalu menyaksikan Tentunya kejutan-kejutan bahagia Apalagi kita menunggu banget Leslie Bilar bisa tampil bareng di televisi Dukung dan selalu kompak yang terbaik nih Untuk selalu mensupport Leslie dan Bilar Jangan kemana-mana Biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya atau stay tune dan pantengin channel ini Bagaimana tanggapan kalian Selanjutnya berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh